Inna Ibrahimah Haluni Wahai Ibril Sesungguhnya Ibrahim itu Halinku, Halil itu kawan Teman Ibrahim itu Kekasihku Temanku Malaikat Ibril Terus berpikir Aku yang Dantar Wahil, tidak disebut Halimu Malaikat saya ini yang nantarwahi kepada semua Nabi yang ditugaskan Aku yang pun tugas untuk wahyu Kepada mereka Tapi tidak disebut menghadirun Kok Ibrahim menghadirun Kekasih Allah Apa kelebihannya itu Datang Nabi Ibrahim Meromba bentuk seperti orang tua Dia datang pakai tongkat Bongkong itu seperti orang tua Rambut putih Dia menjelaskan seperti manusia yang datang Pakai rambut putih Pakai tongkat Pongkol Waktu itu Nabi Ibrahim sedang menjaga domba Mengembara domba Nabi-Nabi itu semua kerjaannya Membala domba Nabi Musa membala domba Nabi Ibrahim membala domba Dan Muhammad juga membala domba Dan dengan mengembara domba itu Mereka menjadi pemimpin yang mulia Karena terdidik Dengan merawat domba. Ini. ngurus domba itu susah, pak. Kalau ada 50 ekor domba masuk di kandang 20 keluar lagi 30 pusing bisa itu kalau. Dengan itu mereka jadi orang sabar. Datang Nabi Ibrahim, apa datang Malaikat Jibril. Nabi Ibrahim sedang berada di tengah-tengah penggembala. Sedang berada di tengah-tengah. Jibril -tengah. terus bertanya, Ya Ibrahim 5 hadir Ya Ibrahim Punya siapa yang domba yang banyak 5 hadir Punya siapa yang domba yang sejauh mata memandang? Gunung-gunung itu semua punya domba. Allah Nabi Ibrahim menjawab Lillahi Wal'anah biyadi Ini punya Allah Cuma sekarang ada ditanyaku aku, aku dipercayakan. Woi, Domba sejauh mata memandang ditanya punya siapa? Punya Allah gitu Coba kalau kita yang punya domba gitu, punya, hey, jangan kau tanya bos punya. Karena pasti ya, jangan kau tanya, eh enam bos punya. Ditanya punya siapa ini? Dia bilang punya Allah. Cuma sekarang aku yang dipercayakan. Wal anafiyyadi sekarang ada di tanganku Aku dipercaya untuk memegangnya, memeliharanya Terus Bisakah kalau minta satu ekor, dua ekor Padahal diberi, cuma ngetes aja Kenapa jadi kan hidup lah ini orang Bisakah kalau minta satu ekor, dua ekor, robat Bisa Tapi harus bisa tikir Sebab ini saya pelihara dengan izin mokok Saya memelihara ini karena terus ingat Allah Allah kasih berkat Rupanya kita ini di samping angkot otak, Tapi juga harus dekat dengan pemilik segalanya yang jelas Makanya tadi malam saya bilang dua Kalau siang istighfar, malam baca surawan Supaya tau bawa semua ya asal Kalau malam Allah salli rasid nama Itu aja kita rutinkan Karena kita tidak bisa Terlalu jauh dari pemiliknya Jauh dari pemiliknya Kita harus dekat dengan pemiliknya Jadi manusia apa punya Allah, cuma sekarang di tanganku Bisa tak minta? Boleh Bisa minta, tapi zikir Kata Jibril, Bisa saya dengar zikirnya? Bisa Dia bang Ustaz Subuh, hot cordel, sodro punah orang pun malaikat tuaruh. Subuh, hot cordel, sodro punah orang pun malaikat tuaruh. Subuh, hot cordel, sodro punah malaikat tuaruh. Itu diulang-ulang dikirnya Nabi Ibrahim. Itu subuh, hot cordel, sodro punah orang pun malaikat tuaruh. Subuh, hot cordel, sodro punah orang pun ulang kata Katanya, cuma ulang-ulang, ulang nggak nggak Ibril sumbuhan kundur sutra bunah bunahin ulang-ulang, kata jibril, kata Nabi Ibrahim, coba ulang karena mau dikasih domba kalau bisa dikin di orang tua yang pakai tongkat mau dikasih domba kalau bisa dikit jaman di kumpulnya memang dia Ibril kerjaannya itu cuma diajarkan oleh malaikat jibril sama Nabi Ibrahim pertama ini berarti kundur sutra bunahin ulang-ulang coba ulang-ulang-ulang Kau bisa, ulang aku bisa apa? Kuba kedua ini separuh kau bawa ke Roma, biar separuh sama saya. Begitu ulang-ulang-ulang-ulang, akhirnya dia bisa apa? Dia panggil rumahnya dan, eh, sini kalian, mulai hari ini pemilih kalian orang tua ini sudah aku kasihkan kamu sama orang ini. Dia karena sudah aku janji, kalau aku bisa apa, aku kasih kamu. Sekarang pemilih kamu orang tua ini, ya Allah kaget Nabi, mau mengurus jibrid mau mengurus dopa ayah kasih tahu terus dia nada ke atas dia ke atas dia bilang ilahi sadakta inna ibrahim ahli nuka dia bilang gitu betul Tuhan, betul bahwa Ibrahim itu halim, dia rela semuanya itu dia ya. nah Nabi Ibrahim ini adalah orang yang di dalam sejarah tiga kali mendapatkan ujian yang paling besar dari Allah tiga kali mendapatkan ujian cobaan cobaan yang pertama ketika dia masih muda bertentangan akidah dengan raja Namrud dan dia harus rela untuk dibuang ke dalam api padahal kalau dia mengikuti raja Namrud dia tidak akan dia diabaikan cuma karena istiqamah pada prinsipnya tidak mau berubah dia rela dibuang ke dalam api. Dia rela kehilangan nyawanya Asal jangan kehilangan Tuhannya Aduh, bukan mainnya. Dia rela kehilangan nyawanya masuk dalam api Asal jangan kehilangan Tuhannya Dia tidak akan dibuang ke dalam api Asal dia mau mengakui patung-patung ini adalah Tuhan Kata Rabbi Ibrahim Bukan ini Tuhan Ada yang menjadikan kalian semua termasuk saya itu Tuhan Bukan ini Bukan patung ini Akhirnya dihancurkan oleh Nabi Ibrahim itu patung-patung kemudian dia gantungkan kampak di leher patung yang besar begitu besoknya orang-orang akan mau sembahyang habis sudah patung-patung rusak sudah di siapa? rupanya ada yang lihat oh ini Ibrahim yang kasih hancur dipanggil Nabi Ibrahim dipanggil berani-beraninya kau menghancurkan Tuhan dia bilang bukan saya bukan saya jadi siapa nih? Bila, itu patung besar, kita lihat kampak <SILENCIO> <SILENCIO> itu Itu yang besar itu, Coba lihat kampak itu Kata Raja Namrud, masa patung bisa menghancur? Nah, masa juga yang tidak bisa? Apa-apa kamu sumpah? <SILENCIO> nah, menar juga kan? Cuma karena berkuasa, dibuang juga dalam api. Namanya kalau yang berkuasa itu, pokoknya <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> tidak ada urusan, jangan lah itu karena dia kuasa dibuang juga ke dalam api dibuang ke dalam api dengan seposok ayat ya naruhuni bar dan muasala Ala Ibrahim sampai di dalam Allah mengikir keringinan ada sepotong ayat saja ya Allah dia ditawarin maukah tidak dibuang ke dalam api tapi kau mengakui patung-patung ini Tuhan kata Nabi Ibrahim tidak ini bukan Tuhan karena kau kehilangan nyawa, Iya saya kehilangan nyawa Asal jangan kehilangan Allah Oh kamu. prinsip hidupnya Allah Itu dia yang besar Dibuang ke dalam api Tapi keluar dengan selamat Satu jadi pun tidak ada robes Kedijinan Itu dia yang pertama Nabi Ibrahim Yang kedua ketika beliau Jalan di pinggiran pantai. Ketika jalan di pinggiran pantai, beliau bertemu dengan seekor domba yang sudah mati. Kalau airnya tergenang, kalau airnya pasang, dombanya tergenang di air di laut ya. Dagingnya dimakan binatang laut, ikan makan kepiting, makan semua makan yang di laut. Tapi kalau air surut, tertinggal domba ini bangkai ini di atas di, di darat, bangkainya dimakan biawak. Jadi dimakan burung, dimakan biawak, binatang-binatang darat makan kalau dia ditinggal di darat. Tapi kalau dia tergenang binatang laut makan. Nabi Ibrahim tertegun. Nah, kayak apa kalau dihidupkan kembali? Karena ini kan dagingnya katanya kalau setelah mati itu dihidupkan kembali utuh gitu. Tapi Nabi Ibrahim berpikir kayak apa ini? dagingnya sudah di perut kebiting di perut biawak sudah di perut burung seperti ada menghidupkannya itu. Dia melihat ke langit lalu bilang begini, Rabbi, arini kaifatu ilmau dalam ini. Rabbi Tuhanku. Tunjukkan kepadaku bagaimana caranya kau bisa menghidupkannya mati. Dia bertanya bahwa Allah itu bisa menghidupkan mati Cuma caranya bagaimana? Dia tidak bertanya Nabi Ibrahim tidak bertanya Rabbi Atuhil mauta Bisakah kau hidupkan yang sudah mati? Bukan Dia pertanyaannya perhatikan Bukan Atuhil mauta Tapi Kaibah mauta Tuhan Bagaimana caranya kau bisa hidupkan Sesuatu yang sudah mati ini? Allah jawab Awalnya hey, Ibrahim, tidak percaya kau bahwa Aku bisa hidupkan sesuatu yang sudah mati ini? Nabi Ibrahim menjawab, Bala, saya percaya. Walau kit lihat main nakalnya dia bilang, saya percaya. Cuma supaya hati saya jadi tenang. Agak bingung juga katanya. Supaya hati saya jadi tenang, kayak Aku menghidupkan. Akal nah, begitu kata Allah dalam Al Qur'an ambil empat ekor burung, ambil empat berong, empat ekor burung disuruh potong, dicincang-cincang kecil-kecil, empat ekor burung ini dengan jenis yang berbeda-beda, dipotong, dicincang kecil-kecil, kemudian dicampur jadi satu, setelah itu dibagi empat. Setelah dibagi empat lalu Allah bilang Summa ja'al ala kulli jabalin Kemudian letakkan pada empat buah gunung Para ustaz perhatikan Kata kulu di sini cuma empat Summa ja'al ala kulli jabalin Jadi tidak kata kulu itu semuanya diartikan Semua Ada juga kulu yang cuma empat Cuma buka tafsir Summa ja'al ala kulli jabalin Kemudian letakkan pada empat buah gunung jadi kata kulu di sini cuma empat. Ya makanya jangan bilang kulu tidak atin galala kulu galala tin ditafsirkan semaunya tidak ngerti. Tidak semua kata kulu semua. Ada ada kulu yang seperti Itu kata kulu cuma jalalah al kuli jabalin. Tapi mestinya letakkan pada semua gunung karena kulu di ya? kan letakkan pada semua gunung Tapi enggak letakkan pada empat dua gunung, kulu di situ cuma empat, sudah dibagi Di empat dua gunung yang di, di, diminta Allah ditaruh empat dua gunung. Lalu kata Allah, kemudian panggillah diaya ati nakasaiyah, burung-burung itu akan datang dengan segera kepada mereka. Setelah dipisahkan itu dibagi empat. Lalu setumpuk setumpuk di tahun dia tiap empat gunung itu ditaruh, kemudian dia kembali ke rumah, kepala burung itu dipegang, kepala burung itu dipegang, lalu dipanggillah burung-burung dan itu begitu dipanggil burung itu, buram, tangan daging daging burung itu mencari temannya di atas angkasa di angkasa, setelah utuh menjadi satu bar dia datang cari kepalanya, sama Nabi Ibrahim masya Allah sudah jadi satu dia jadi burung tapi tidak ada kepala buat dia terbang tanpa kepala dia datang dia pasang dia punya kepala di tangan Nabi Ibrahim Al Mustafa Allah rupanya Allah bisa hidupkan sesuatu yang sudah mati tuh. bayangkan itu keyakinan Allah sudah bisa jadi bangsa. sudah itu dilakukan. tapi ditaruh berantakan, dia cari yang salah cari terbang kali ini, terbang kali ini, terbang, terbang terbang, semua sudah jadi utuh jadi buruk, pergi dia datang mencari kepalanya sama Nabi Ibn salam. bagaimana kekuasaan Allah menghidupkan sesuatu yang sudah ditindak tidak karena kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala itu itu dia, hadirin sekalian ya. yang ketiga itu yang ketika beliau berusia Delapan puluh tahun, karena selalu berdoa, lalu berdoa untuk supaya dikaruniai anak, kemudian usia delapan puluh tahun, beliau dapat anak, namanya Ibrani, namanya Ismail, beliau dapat anak. Begitu dia minta supaya dikaruniai oleh Allah anak yang saleh. diberi dia oleh Allah dia punya doa itu, diberi dia anak yang saleh, tapi setelah besar Allah harus minta anak ini untuk disembelih. Waduh luar, luar biasa itu. Ya Abati inni arafil manami anni albahuka pandur madara Hai bapakku apa apa Ya bunaya inni arafil manami anni albahuka pandur madara ya bunaya ya bunaya wahai anak kalau dalam bahasa dalam Al-Qur'an surah ai anak tuh. Tapi Keirustam Arsat mengatakan Ya Bunaya itu bukan hai anakku Kalau hai anakku ya Ibuni Lalu apa ya Bunaya? Ya Bunaya itu wahai anak yang menjadi cahaya mataku dan kearapan hidupku Itu ya Bunaya Begitu dia Ya Bunaya Dipanggil bagaimana pendapatmu aku lihat dalam mimpi Bahwa aku menyembelihmu anak itu menjawab bukan baik apa dia bilang ifal matu mal satajiduni insyaallah minasabina kerjakan kalau itu perintah Allah saya akan sabar itu lalu ya Allah makanya ketika Nabi Ibrahim rabi habli akminas karena aku anak yang salih lalu Allah bilang bukan hanya aswali tapi anak yang yang ahli anak yang luar biasa taat itu yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa taala kira-kira kalau kita punya anak nah aku mimpi kenapa aku mau tongkau lah Allah langsung lari enggak kegiatan lagi